to <laughs> Acer, Acer. Gimana udah dapat juara ber? Uh, lumayan nih ya, pak. Pak sesi pertama dapat, cuma satu. Sudah juara satu? Iya lah. Oh. Gunung atas nama siapa? Raja Janda pak. Raja Janda. Ini orang berapa kali? Sering main nih? Uh, lumayan pak. Pengen-pengen jalan luar kota masih dikasih opsi nih. Dari mana? Dari Pondianak sf atau bc bc pak bc nama bc pontianak bc pontianak bc ya udah berapa berapa kali ke daerah anda ini uh, lumayan pak setiap acara buat tiket otw terus otw terus <laughs> banyak uh, full pul pul sendirilah ya. lumayan Full dari pontianak full dari pontianak pontianak Full pul berapa jam berapa kan? jam jam dua subuh dua subuh sampai sini jam enam Oke, pertama sih ya, Nah, Tadi ada gantang apa dah? Gantang murai kelas A, kelas A. Tiket dua ratus. Dapat juara, juara satu, Masuk satu. Udah, juara satu. Atas nama siapa burungnya? Burungnya atas nama Agus. Atas nama Agus. Rata burung? Oh burungnya separata. Oh, burungnya Sepurata. burungnya Sepurata. Ah. Yang, yang pemiliknya Agus. Agus. Agus. Ah. Dari mana? Dari, dari Tayan. Dayan. Dari Tayan. BC KSF. BC. BC. BC. Nama BC? Pandawa. Pandawa. BC. Pandawa BC. Ah. Dari Tayan kira-kira jarak dari sini ke Tayan berapa berapa jam ya? Nah, satu jam setengah lah, satu jam setengah berarti dari berangkat jam berapa tadi ya? Jam tujuh setengah delapan, jam nyampe sampai sini ya? Jam, jam sembilanan gitu. Jam sembilanan Nah Di landak ini udah berapa kali gagal kan, dapat ini burung? Kok di landak ini baru sekali, baru sekali. Nih. berarti yang perdagangan ini langsung nyampe jual ya, jual iya, juga iya, ya? Ya, ya, ya. Nah, oh, dapat emas, ini pula <laughs> nah, ya. dengan siapa? Riksa? saya, dengan yang sebelah ini kan? Saya Hedi, ya. saya Ciko oke, okay, selamat bertanding habis ini ngantang apa lagi nih? Sanggup apa hijau, hijau. siapa? sama burung, watu hijau, watu hijau. Juara satu ya? Juara satu. Oke. banyak bawa, Ada Dari Bice, sang bisa, pasuno, mino, Terima kasihnya 5-3 dia, istirahat setelah lepas laut ya jadi setelah mulai kita di kandar saya kandar sekarang di kandar lepas laut baru dengan ya tolong juara satu dua dan tiga langsung kita telakan di lapangan ya ini juara tiga ya langsung di lapangan ya juara tiga dua ya jalan satunya bang maju bang sini bang Selanjutnya B agar segera memasuki arena lomba Pastikan saat Anda masuk langsung serahkan tiket ke panitia ya I don't know